orang. Nah ini dia nih, kita sempatkan ya. One, 2, three, go. Apakah langsung setengah? Buset langsung habis, bung? Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, baiklah. Kali ini kita berkesempatan untuk masteris skill ya, Master skill level ketiga untuk Saudari W anjay, saudari enggak. Untuk operator W ya, kita sudah lakukan ini dan sampai-sampai ini siapa ini namanya gua lupa lagi dong Sampai-sampai ini dia kelemasannya karena ngajar W ya. <laughs> Oke, okay, lanjut saja. Dan gua mentok sampai di sini ya karena kita tidak punya laplin, susah cuy, enggak punya laplin cuy ya jadi kita melakukan ini dan pakai ini saja sekalian showcase lah ya kita ya dan kita langsung saja showcase W ya dan ini kang cilok ini kang ikan ini ya jual ikan ini kagak mampu coy walaupun dia punya efek silent ini ya tapi dia kagak mampu masih mendingan si Lapland gitu ya kita ganti ke ini saja kali ya oke okay. ini kagak ada Lapland susah susah banget oke okay, ini kita taruh di sini ya oke okay, semoga saja itu berhasil ini gua sudah melakukan training ya sedikit nah Brr. Oke, okay, ngebut ya. Dan kita siapkan ini. Oke, okay, ada 30 puluh sistem pause. Oke. Okay. Oh men, itu lupa. Hm, oh, ya. Bentar Kita okay, begini ya. <usuk> nah. oke selanjutnya ada ini di sini ini kita perlu lupa ini kita matikan dulu dan setelah itu kita pakai fulinic di sini ya lo itu baru kita di sini nah setelah ini kita baru kejar si ini W ini ya ayo bung ayo bung ayo bung oke okay, W sudah siap dan lancarkan oke okay, sepertinya kita butuh Jangan terlalu laju, Bu. Umi. Oh, Oke. Okay. Hmm. Oke, okay, sepertinya masih aman, terkendali ya menter kendali, <tuh> ini katanya skill W ini. Nah, ini lima detik ini, stunnya ini lima detik atau empat detik ya. Gue enggak tahu, ini stunnya yang mana? Wow, oh, lima detik ya, yang empat ini maksimal kena bomnya itu empat orang. Nah, ini dia nih, kita sempatkan ya. One, two, 3 go. Apakah langsung setengah? Buset langsung habis dong. Kalau ini makin berkumpul orang ini makin bagus ini ya kalau W ini ya. Makin berkumpulnya orang itu makin bagus skillnya itu. Jadi double double malah triple ya, malah fourple itu ya kalau ada empat itu ya. Oke mungkin kita pakai suara saja ya. Oke. Nah ini biar lebih mantap ini, lebih menghayati ya. Dan ini kita coba pakai ini saja, kalian mau tahu juga mungkin Oh ya ini kita hampir lupa Ya, BOOM! Oke Oke, ini Fully Nick Go oh, Bentar Ini masih ada ini nih Siapa namanya? Samurai ini, Samurai Slayer ini Oke, okay, kita percepat Ih, nantep Oke, hmm. kita samurai slayer aktifkan Ini Oh my god Ooh, Keren sekali Oke Ini gimana nih ini masalahnya, ini lo, ini defender atau bukan sih? Defender bang, <tuk> ih ih, uh. astaga, Wah, uh, bahaya nih tuh! Oh iya gue lupa Astaga Oke okay, ini Oh iya ini masih ada skillnya Kita tutupkan skillnya siapa saja Itu dan kalah dong Ha ini Player ini makin kuat ini Duh, Tidak berguna lagi. Tidak berguna lagi Kita uh, Turunkan saja Siapapun sini, Semuanya bunuh ini Satu orang ini Bunuh bunuh Tuh, halo, kena gampang kok, ha. <gampung <gampung gampang dong Iya, <tuh>, ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck dan itulah tadi showcase m 3 kita ya. uh siapa nih? nah itu dia tadi showcase dari m3w kita jika kalian suka jangan lupa diberi like ya dan subscribe itu tadi ya eh. dan aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan dari video-video gue lainnya dan by the way komen aja di bawah next itu apa apakah kita next itu backpipe mastery 3 atau elite 2 uniketis atau yang lain oke okay. Tulis saja komentar di bawah, oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.